lanjutkan lagi, teman-teman. Jadi alasannya kenapa kok kita pakai event binding ya? Kenapa kok Angular framework menggunakan event binding? Ya, coba bayangkan jika Anda membuat program yang sama tetapi tidak menggunakan event binding melainkan menggunakan JavaScript atau jQuery ya untuk melakukan hal yang serupa, maka Anda harus membuat pertama harus membuat selector ke button ya, ke button apply nya Kemudian Anda harus menambahkan listener jika batannya diklik Kemudian anda harus melakukan selektor ke paragraf harga untuk mengubah harga serta yang bagian terakhir adalah disable button. Nah proses ini lama dan programnya lebih panjang. Dengan event binding prosesnya bisa disederhanakan ya dengan membuat suatu relasi ya relasi antara controller dengan view. Dengan event binding suatu data atau method dapat diinjeksikan ke HTML jika sehingga ter, jika terjadi perubahan di controller maka akan berdampak langsung pada HTML-nya. Dan ini disebut one way ya, jadi datanya ada di controller, kalau kita dat ubah data yang di controller, maka semua yang terikat di viewnya nya di HTML-nya akan terupdate secara otomatis ya, bayangkan. Oke, okay. dan um, kebetulan ini hanya kode voucher dan rupiah begitu ya harganya, tapi kalau Anda punya banyak komponen yang terikat dengan controller, maka akan terupdate ter secara otomatis. Nah berikutnya kita akan mencoba melihat bagaimana cara kerja two way binding teknik proses komunikasi dua arah dari controller view dan sebaliknya oke, okay? two way binding sesuai namanya jika kita ubah data di controller maka view nya ke update jika view ada data yang diubah maka controller juga ke update cara kerjanya sintaksnya adalah menggunakan ng model ya, ng model kemudian nama sama dengan uh, datanya apa, ya jadi kita coba tambahkan teks di bawah net price, ya kita tambahkan input, ya di bawah net price yang tadi, ya kita kayaknya sudah tambahkan ini dan eh sorry maksudnya ini ya, yang kode voucher yang akan dipakai, oke? Okay. Dan kalau anda lihat kode voucher ini akan mengarah ke sebuah variabel, kita belum punya nih variabelnya, jadi kita ciptakan. Kemudian di dalam inputnya kita kasih ng model. Dengan mengacu kepada variabel kode voucher. Oke, okay, artinya kalau inputannya ini kita ketik, ya kita ketik, maka akan muncul di kode voucher yang di sini. Oke, okay, kita akan coba ya. Buka HTML-nya di bagian ini ya di bawah net price, pay voucher. kode voucher akan dipakai. ya, Akan dipakai. Nah, kita belum buat ya kode vouchernya. Kemudian, eh, di dalam eh, ini ya, inputannya tadi, ion input, kita kasih ng model. Kurung-kurung, kurung siku, Ini sintaksnya sama dengan namanya. Nama variabelnya apa ya? Sama ya, kode voucher. Oke, okay. jadi apabila inputannya kita ubah, maka eh, perubahannya akan disimpan ke dalam variabel kode voucher. Di controllernya akan berubah nilainya. Kemudian, karena di, di view yang atas ini kita eh, bindingkan juga, kita tetap bandingkan juga menggunakan string interpolation menggunakan variabel yang sama maka nilai di sini juga akan otomatis terupdate ya berdasarkan yang ada di sini jadi engine model ini untuk mengupdate kontrolernya ya kontrolernya controller yang punya kode voucher ya punya variabel kode voucher oke okay. nah ada satu persyaratan lagi teman-teman agar tuh way bindingnya bisa berjalan maka anda perlu menambahkan forms module ya ini perlu satu library lagi yakni forms module di app modul ts jadi anda tambahkan uh, buka app modul ts-nya ya di bagian yang atas eh okay, uh, di sini ya import form modul ya seperti itu import form modules kemudian di bagian uh, import ini import library bla bla bla ini kita tambahkan forms modulnya ekornya ini ya koma forms modul oke okay. Forms modul. Oke okay, kita lo coba saja teman-teman diaplikasikan, di reload. Kemudian Anda akan lihat ya voucher akan dipakai di sini masih kosong uh, sebentar. Ada yang kelupaan tadi kita kembali ke controller. Oke okay, kita perlu bikin variabelnya karena di sini pakai kode voucher string ya string. Jadi kita buat kode voucher string kosongan, print ya, simpan, uh, reload, ya kita ketik sesuatu 007. Nah setiap kali kita mengetik, NG modelnya akan mengupdate controller variabel kode voucher yang ada di controller. Karena kode vouchernya dibindkan dengan teks yang ada di sini, maka teksnya ini akan juga keupdate. Ini membuktikan bahwa data binding two way bindingnya bekerja dengan baik. Oke, okay. nah, seperti ini, teman-teman. 007, apply diskon. Oke, okay, itu ya. Itu two-way binding, teman-teman. Baik, uh, ada latihan yang anda wajib kumpulkan di ULS. Buatlah komponen baru, ya komponen baru, entah anda pakai manual atau pakai otomatis. Uh, diberi nama cegah Covid, yang berisi image dan di bawahnya ada tiga tombol. Ya, ada ada gambar, di bawahnya ada tiga tombol. Jika tombol satu diklik keluar gambar cuci tangan. Jika tombol 2 diklik keluar gambar pakai masker. Jika tombol 3 diklik keluar gambar di rumah aja. Gambarnya uh, bebas Anda ambil dari URL manapun ya. Yang penting jpeg gitu ya. Uh, Ujung-ujungnya jpeg. Ya, jadi kalau satu diklik cuci tangan, dua diklik pakai masker, 3 diklik wfh uh, begitu ya. Gambar di rumah aja. Gambarnya bebas. Pokoknya. Anda load dari internet, tak masalah. Taruh komponen ini di atas komponen produk, jadi letakkan komponen cegah COVID di atas komponen produk. Oke, coba, di, coba latihan di build di handphone ya. Kemudian, kalau sudah, file, -file nya di ke ULS. Oke, dan file-nya dilengkapi dengan yang kalian upload itu zip dari folder app Anda serta foto handphone Anda saat membuka aplikasi. ya. Bukan screenshot ya, tetapi foto handphone. Jadi Anda bisa pinjem handphonenya teman, handphonenya orang tua, atau handphonenya adik kakak, atau tetangga, untuk menjepret handphone Anda sendiri ketika sedang membuka aplikasi. Dan ini semua di zip, jadi satu. Uh, apa namanya, kemudian Anda upload ke ULS. Ada hint sedikit ya, Anda bisa gunakan Ion Grid, supaya bisa bikin tampilan yang rapi kayak gini ya, batannya tersusun rapi. Ya, Anda bisa gunakan ion grid, oke. Selamat mencoba latihannya. Se se uh, tolong segera dikerjakan dan dikumpulkan. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan.